Halo guys, welcome back to my channel Kembali lagi di video aku Jadi video kali ini Sesuai dengan judulnya Aku bakalan solusi untuk kalian yang punya skin barrier Yang rusak atau Pelindung kulit kalian yang sudah rusak. Karena kalau pelindung kita rusak, eh, kalau pelindung wajah kita atau kulit kita itu sudah rusak, maka bakteri atau apapun racun itu, segala macam, akan masuk ke dalam kulit kita dan mengiritasi akan menimbulkan tumbuhnya jerawat lebih cepat maupun penyakit-penyakit lainnya Oke, jadi skin barrier itu adalah pelindung atau tameng di kulit wajah kita maupun kulit dimanapun yang ada di tubuh kita untuk melindungi sel-sel kulit atau jaringan-jaringan yang ada di dalam kulit kita yang terdalam itu agar tidak mudah terinfeksi oleh jamur atau bakteri-bakteri yang lain ataupun racun atau apapun benda yang sangat berbahaya untuk ke untuk menempel ke wajah kita yang masuk ke dalam wajah kita. Oke okay, jadi di sini aku bakalan DIY toner yaitu toner beras. <laughs> yaitu adalah toner dari air beras dan dan tentunya ini sangat mudah banget cara buatnya kalian cuma perlu siapin bahan dan alat yaitu adalah beras untuk takaran berasnya ini terserah kalian mau banyak atau sedikit itu kita buat secukupnya aja terus kita butuhkan air untuk membilas berasnya terus kita butuhkan wadah atau kita langsung ke dapur aja untuk membilasnya terus kita butuhkan wadah untuk me membuat si toner uh, membuat dia oh, untuk menaruh si toner dari air beras ini tentunya efektif banget loh ini tuh bisa mencerahkan wajah kita terus melembutkan dan dia juga mengurangi Sebum atau Apa namanya? Ini minyak yang berlebih di kulit wajah kita Oke okay, Jangan lupa untuk kalian yang penasaran banget Untuk video kali ini Jangan lupa untuk kalian klik tombol like-nya Atau jempol ke video aku ini Terus kalian nyalain juga notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Dan kalian juga klik tombol subscribe-nya Yang paling penting di bawah yang berwarna merah Oke okay, stay tune terus jadi langkah yang pertama yaitu adalah ambil berasnya terserah takarannya seapa aja berapa aja mau 100 gram mau 1 kilo itu terserah karya kalian intinya dituang airnya secukupnya bilasan pertama bilasan pertama ini kita buang airnya kita buang airnya dan ini adalah bilasan yang kedua yaitu adalah toner sih, dari air beras ini yang aman banget untuk kulit yang mempunyai skin barrier yang rusak maupun kulit yang sensitif mencerahkan wajah sangat efektif beras itu dan juga kan uh, toner dari SK2 hmm? itu kan uh, ingredientsnya ada dari air dari beras jadi ini mungkin uh, apa namanya mm, tonernya toner KW sk itu. <risos> yang sk itu yang ini SK2 sk skii sk kedua SK, SK, <risos> SK, dan sudah jadi tonernya terus dibuat aja dalam wadah Sudah jadi, deh, teman-teman. Ini tonernya, kenapa aku buat sedikit? Karena toner ini cuma tahan 3-4 hari doang, loh. Jadi, ini harus disimpan dalam kulkas juga. Kalau nggak di kulkas, mungkin akan basi, ya. Huh? <guruh> Ditutup, jangan sampai kebuka. Soalnya, untuk eh, apa namanya, agar kuman-kuman itu nggak mudah masuk ke dalam toner ini. Oke teman-teman, segitu aja dulu DIY dari aku. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa kalian untuk klik tombol like-nya atau jempolin ke video aku ini. Terus kalian klik juga subscribe yang berwarna merah di bawah dan kalian nyalain juga notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Kalian juga kalian bisa kalian juga follow Instagram aku ya di sini.